di bulan Agustus 2022 ini ada lima fenomena menarik yang layak ditunggu fenomenanya beragam mulai dari supermoon, hujan meteor per Saturnus di oposisi bulan baru hingga Merkurius di perpanjangan timur terbesar berikut fenomena astronomi bulan Agustus 2022 yang pertama pada tanggal 12 Agustus bulan purnama atau supermoon bulan akan terletak di sisi berlawanan dari bumi karena matahari dan wajahnya akan sepenuhnya diterangi fase ini terjadi pada pukul 836 waktu Indonesia Barat Bulan purnama ini dikenal oleh suku-suku asli Amerika awal sebagai bulan Strudon karena ikan Strugon besar di Great Lake dan danau besar lainnya lebih mudah ditangkap pada musim tahun ini. Bulan ini juga dikenal sebagai Green Corn Mon atau Grain Moon. Ini juga yang terakhir dari tiga supermoon untuk tahun 2022. Bulan akan berada di dekat pendekatan terdekatnya dengan Bumi dan mungkin terlihat sedikit lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Tanggal 12 13 Agustus, hujan meteor Perseids. Perseids adalah salah satu hujan meteor terbaik untuk diamati, menghasilkan hingga 60 meteor per jam pada puncaknya. Ini dihasilkan oleh komet Swift total yang ditemukan pada tahun 1862. Perseid dikenal karena menghasilkan jumlah besar meteor terang. Hujan turun setiap tahun dari 17 Juli hingga 24 Agustus. Puncaknya tahun ini pada malam 12 Agustus dan pagi hari 13 Agustus. Sayangnya, bulan yang hampir purnama tahun ini akan menghalangi semua meteor kecuali meteor yang paling terang. Tapi, Perseid sangat cerdas dan banyak sehingga masih bisa menjadi pertunjukan yang layak. Tampilan terbaik adalah dari lokasi gelap setelah tengah malam, meteor akan memancarkan dari konstelasi Perseus, tetapi bisa muncul di mana saja di langit. Yang ketiga, 14 Agustus, Saturnus di oposisi.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 Teleskop berukuran sedang atau lebih besar akan memungkinkan kita melihat cincin saturnus dan beberapa bulannya yang paling terang. Yang keempat, 27 Agustus, Bulan Baru. Bulan akan berada di sisi bumi yang sama dengan matahari dan tidak akan terlihat di langit malam. Fase ini terjadi pada 3-17 waktu Indonesia Barat.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 Ini adalah waktu terbaik untuk melihat Merkurius karena akan berada di titik tertinggi di atas Sakrawala di langit malam. Carilah planet yang rendah di langit barat tepat setelah matahari terbenam. Nah, begitulah 5 fenomena astronomi menarik yang akan terjadi di bulan Agustus tahun 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya